Anda menonton video ini sama dengan menyumbang kesejahteraan kepada anak yatim. Terima kasih, semoga Allah membalasnya. Alam barzah adalah suatu tempat atau keadaan antara dunia kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Fase pertama. Setelah seseorang meninggal dunia, ia akan dijemput oleh dua malaikat bernama Mungkar dan Nakir. Mereka akan menanyakan pertanyaan tentang keyakinan dan amal perbuatan seseorang selama hidupnya. Fase kedua, orang yang telah meninggal dunia akan dibawa ke alam kubur. Untuk menghadapi pengalaman alam kubur. Pengalaman ini berbeda-beda antara satu orang dengan yang lainnya. Tergantung pada amal perbuatannya semasa hidup. Fase ketiga, orang yang telah meninggal dunia akan menunggu kebangkitan di hari kiamat di mana seluruh manusia akan dihidupkan kembali dan dipertanggungjawabkan atas segala amal perbuatannya selama hidup di dunia. Jika amal perbuatannya baik, maka ia akan mendapatkan tempat di surga. Sedangkan jika amal perbuatannya buruk, maka ia akan mendapatkan tempat di neraka. Namun tentu saja segala sesuatunya tergantung pada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran mengenai fase perjalanan hidup manusia setelah mati. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan tercatat amal ibadah.